Wow, lihat teman-teman Kakak menemukan harta karun oh, Ini banyak sekali ya teman-teman Ada yang bulat, ada yang panjang, ada yang persegi Wow, penasaran ini ya kakak nih ya Oke teman-teman, tak usah lama-lama Kakak perlu ambil wadah dulu ya teman-teman Taraaa, ini dia teman-teman wadahnya Langsung saja ya, kita ambil satu persatu Kita perlu air bersih Untuk mencucinya Kita nanti ambil air bersih ya teman-teman Tapi sebelumnya kita ambil satu persatu Wow Lihat teman-teman Lumpurnya berwarna coklat ya Oke kita simpan Apa ini ya teman-teman ya Wadidaw Ini kemaningan teman-teman Mantul Oke kita simpan kita cuci nanti ya teman-teman ya Wow, ada gambarnya teman-teman Gambar apa ini ya Ini seperti Princess ya teman-teman Wah, penasaran ini kakak nih ya Ini sepertinya gambar Barbie ya Wow Apa lagi nih teman-teman Wah, ini sepertinya Takahun jajanan ya teman-teman ya Oke, kita ambil teman-teman ya, ya Wow, sepertinya ini bentuk-bentuk Buah-buahan ya teman-teman ya Oke, kita simpan ya Oke, ya Apa ini ya, teman-teman, imut-imut sekali ya Kita simpan ya teman-teman ya Wow, lucu ya bentuknya teman-teman ya Hitung teman -teman ya. ada berapa ini teman-teman Satu, dua, tiga Oke teman-teman, kakak menemukan tiga Apakah ini telur berhadiah? Kakak belum tahu, kita cuci dulu nanti ya teman-teman ya Oke, kita cari air bersih Teman-teman ya, kakak mencari air ini teman-teman ya Wadidaw, itu ternyata ada air teman-teman Wah ada air di ember, kita cuci di sini saja ya teman-teman ya Tapi sebelumnya kakak perlu wadah dulu, kakak mau mencari wadah ya Taraaa, ini dia teman-teman wadahnya Nanti kalau sudah dicuci simpan di sini ya teman-teman ya Oke, kita cuci yang mana dulu teman-teman Wah kita cuci yang ini dulu ya teman-teman ya -teman. Ini imut sekali ya teman-teman wadidaw ini gambarnya sapi ini jajanan apa ini ya teman-teman ya oh ini sepertinya jajanan minuman ya teman-teman ya oke kita simpan kita lanjut ya teman-teman kita yang mana dulu ya Yang ini dulu ya teman-teman ya wadidaw ini ternyata permen karet semangka Oke teman-teman ya Tadi kakak menemukan tiga ya Oke sudah kita cuci satu Kita cuci lagi nih yang kedua ya Wow ini permen karet berbentuk bumi Oh warnanya biru Oke kita simpan Kita ambil satu lagi teman-teman ya, teman -teman, ya. Wadidah ini permen karet Bola Oke, kita simpan nih, teman -teman, ya teman-teman ya Daksu yang mana lagi nih teman-teman ya Wow, ini jajanan jagung Jajanan tos-tos wow, Tos ya teman-teman tos. tos Oke, kita simpan Ini jajanan apa teman-teman? Wow, ini ternyata jajanan gummy block mau oh, bentuknya blok teman-teman Oke okay, kita simpan ya teman-teman ya Oke okay, apa lagi nih teman-teman ya Wow ini jajanan mie It's menu Indonesia Mikore Snack mie Oke okay, keren Simpan apa Lagi nih teman-teman ya Hidaw, ini ternyata jajanan permen karet Karakter Putri Ruyung Wow, keren Kita simpan. Ada apa lagi nih teman-teman ya Wow, ini Yuki teman-teman Mantul Ini Yuki Baby bears. Yuki bentuknya beruang Lucu ya teman-teman, unik sekali Oke, kita cuci yang ini Apa ini panjang-panjang ya teman-teman ya jauh Ini coki-coki Free fire Wow, ini jajanan coklat teman-teman Oke, kita simpan Lanjut teman-teman apa ini teman-teman. Wow, ini permen Yupi Little Star. Wow, permen tapi bentuknya bintang. Kuning keci. teman-teman ya. Uci yang ini. Ini, teman-teman ya. Wadidau, ini Chiki. Rasa jagung, Mbak. Ini terakhir, ya, teman-teman. Ya, wow, ini jelly, teman-teman, warna-warni, bentuknya buah. Wow, ada warna hijau, warna merah, warna ungu, warna kuning, warna jingga, dan warna biru Mantul Oke teman-teman, makasih sudah nonton Semoga kalian terhibur ya Sampai ketemu di video berikutnya Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share Aktifin juga tanda loncengnya Makasih teman-teman Dadah